Selamat berjumpa dalam program Inspirasi Keluarga... ...serial Jalan-Jalan Keluarga Jarot. Kali ini saya mau bercerita... ...ketika saya, istri, anak... ...pergi jalan-jalan ke wilayah Gunung Salak. Dan kami waktu pergi kami nggak booking hotel, karena mikirnya apa bagus sih gitu ya sampai di Gunung Salak, lalu lihat di Google ketika datang satu lokasi wah, air terjunnya bagus banget gitu ya airnya bening, batu-batunya belum lagi trap-trapnya waduh, lalu dilihat di situ tempat interesting point gitu kan oh banyak banget, akhirnya anak bilang, Pak, angin pak lalu kita nggak booking hotel, lalu kita iseng-iseng mencari meninjau beberapa tempat, ternyata resortnya bagus-bagus mau yang semalam satu kamar 5 juta juga ada <lian> di luar pelafon anggaran kami kami pilih yang lebih sederhana tapi menurut saya indah sekali sehingga kami menginap karena memang tempat yang bisa dikunjungi di wilayah Gunung sana ini banyak banget kalau air terjunnya sendiri 30 sih ada kali ya, gitu. tapi belum lagi ada tempat memang risot-risot yang bahkan kalau nggak nginep di situ pun kita bisa bermain di situ jadi menurut saya tempat yang recommended untuk dikunjungi Terutama bagi yang tinggal di Jakarta ya karena nggak jauh naik mobil dua jam nyampe di kawasan wisata uh, Gunung Salak. Inspirasi kali ini saya lebih banyak bercerita mengenai saya dan istri walaupun kami liburannya bertiga. Saya dengan anak saya tapi kami menikmati kebersamaan kami berdua suami istri. Waktu kami memilih akhirnya nginep di salah satu resort di sana yang menurut saya wah gitu ya selalu deh instagramable <tuk> ya, tapi juga romantis banget <tuk> ada glampingnya yang ternyata glamping itu glamour camping gitu, lebih mahal daripada kamar kami milih yang kamar saja ya 23 kamar karena kami bertiga tapi yang satu nggak kepake karena harganya sama yang dua sama tiga kamar di resort itu saya lebih banyak menikmati kebersamaan dengan istri Ya, main ayunan, naik ke atas pohon, ya, tempat gardu pandang lah gitu ya, selfie berdua, saya bersyukur ya punya istri yang bisa jadi teman hidup bagi saya. Teman bikin video klip Jadi ketika kami bermesra-mesraan Saya bilang sama istri Kita rekam ya apa? bikin video klip Lib Liburan bermesraan kok direkam gitu ya yeah, Bikin video klip lah Saya bilang kita, kita kami mau Melihat itu semuanya Waduh ya main-main ayunan-ayunan ban anaknya sampai sejam-sejam sambil geleng-geleng Wah nih papa papa ini Masa kecil kurang bahagia Tepat sekali, itu yang saya mau ajarkan, bahwa memang masa kecil saya kurang bahagia, gitu ya. cukup bahagia tapi kurang <laughs> Dalam arti begini, saya lahir di keluarga yang miskin, waktu kecil ibu saya bangun jam 3-4 jam pagi, bikin goreng-gorengan Dan saya kelas 1 SD-2 SD sudah bekerja mengantar gorengan ke warung-warung Ibu saya bikin es lilin, ya saya ngantar juga jualan es lilinnya Pulang sekolah kita ngitungi uang receh yang satu rupiah karena waktu, waktu zaman itu es lilin harganya satu rupiah Itu uang uang koin itu dikumpulan 10 sepuluh diikat ke dalam plastik begitu ya Tapi masa lalu saya miskin dan penuh penderitaan itu yang membuat sekarang ini saya menjadi orang yang tabah, orang yang kuat antusias semangat bekerja rajin Dan terlebih lagi punya survival spirit Waktu usaha saya bangkrut gara-gara pandemi COVID ini Saya tetap yakin pasti saya bisa makan. Saya, saya mau kerja apa saja. Kalau orang nggak pilih-pilih pekerjaan pasti bisa makan. Mau jadi Gojek kayak Grab kayak gitu. Tapi saya bilang Tuhan, masa sih Pak Jahar harus nyopir Grab gitu ya? Walaupun itu pun juga pekerjaan yang mulia. Tapi akhirnya saya bisa melukis ternyata. Dan lukisan saya laku sehingga pandemi ini saya jadi pelukis. Kembali kepada cerita waktu jalan-jalan. Waktu jalan-jalan tentu kita family time. Tapi bisa juga di -split. Ya, jadi misalnya kalau punya anak tiga, seleranya berbeda-beda Satunya pengen lebih menikmati pemandangan Satunya mau ke cafe atau ke, ke outlet Kita bisa dalam liburan tadi ada jam Ya kalau istilahnya Zoom gitu, break room <laughs> Ini break holiday, break room Oke, okay, jam jam 10 kita free time gitu. Kita ketemu lagi lunch Atau jam 9 kita free time, kita ketemu lunch Atau habis lunch kita free time Ketemu lagi sore Nah, pada Jadi anak misalnya mau hunting foto sendiri Yang hobinya kamera Mau tep, cari tempat yang instagramable Tapi butuh pendakian Nah kita, kita suami istri menikmati couples time Nah itu boleh, justru saya ajarkan ...tidak harus sekeluarga ini bareng-bareng gitu ya... ...liburan bareng-bareng masuk museum... ...yang satu senang banget memang suka museum... ...yang satu ngapain gue ada di sini... <laughs> menderita pengen segera keluar gitu kan ya. ...jadi kita boleh namanya pergi bersama-sama... ...tapi ada waktu free timenya. Ketika kami menikmati kebersamaan kami suami istri... ...lalu kita narsis berdua, berintim sambil direkam... ...anak saya bilang ini bapak-mama kurang kecilnya kurang bahagia. Tetapi memang masa lalu itu... Bisa ber berakibat negatif tergantung respon kita, ya. Kalau saya menggunakan masa lalu saya, justru sebagai picuan. Dulu saya susah, saya nggak mau susah lagi gitu. Atau kalau sekarang pasti diizinkan, mengalami kesulitan lagi, nggak seperti yang dulu. <gak> nah, tetapi yang saya mau ajarkan di sini sekarang adalah mengenai kebersamaan dalam keluarga yang bisa dipisah kebersamaan suami istri, lalu biarkan anak-anak bersama dengan anak-anak, itu boleh ya kenapa demikian? karena keluarga ini satu keluarga tetapi ada fondasi atau tiang utamanya yaitu pernikahan sehingga pernikahan pun perlu disediakan waktu untuk suami istri bahkan bisa juga hanya pergi berdua suami istri tanpa anak-anak, gitu, supaya bisa bulan madu lagi, atau membicarakan Walaupun di rumah udah berdua juga, gitu. anak saya dua kuliah di Singapura, satu kuliah di Australia, ya. Sekarang yang Australia yang pulang ke rumah sekarang ini, ya. Ini kan kita sempat empat lima tahun ya berdua aja. Tapi maksud saya berdua dalam suasana bukan rutinitas ya kerja, bayar tagihan, ngurus rumah itu rutinitas sehari-hari. Sedangkan manusia ini makhluk yang butuh rekreasi. Maka kita sekedak kita bisa kayak ya, escape. <laughs> Lari dari rutinitas, bukan melarikan diri. Tapi sengaja mengkhususkan waktu untuk berduaan. Tujuannya apa? Yang ngobrol hal-hal yang tidak penting. Ngobrol hal-hal sederhana. Tertawa bercanda. Karena itu membangun relasi antara suami-istri. Supaya suami-istri ini nggak terjebak dalam kebersamaan yang kewajiban gitu kan ngurus toko, cari duit, ngurus anak ini kan kewajiban semuanya nah ketika kewajiban, beban bisa stres, bisa bertengkar bisa berantem, bisa beda pendapat yang akhirnya merusak relasi maka kembali retret untuk seperti waktu pacaran dulu ya, kalau di rumah gue ngomong soal masa depan anak, biaya ini kan ngomong yang penting-penting nah kalau suami sih ngomong yang penting-penting terus namanya meeting Suami istri kok meeting Terus coba Bukan meeting Dating Dating itu gak kalian chat Waktu pacaran dulu kan Gak ngomong yang penting-penting kan Ngomongin soal makanan Ngomongin saja. Dating itu ngomong yang tidak penting Tapi yang penting Ngomong Kalau ngomong yang penting Namanya meeting Suami istri kok meeting Terus Betul Kita harus bicara yang penting Tapi kita perlu bicara hati ke hati bicara kesukaan, bicara pandangan, atau memang berbicara ya apa saja yang dijumpai bicara bunga lihat air terjun bicara air lihat anak kayaknya menikmati liburan ya bicara ngomongin anak tapi tentu suasananya jauh berbeda ketika kita di rumah berbicara hal, hal yang penting bahkan ketika liburan pun kita mungkin bicara hal yang penting tapi nuansanya berbeda nah itulah perlunya setiap pribadi bahagia dengan me time tapi perlu suami istri overtime dan perlu juga sekeluarga family time artinya setiap hal itu ada waktunya dan orang yang bijaksana adalah orang yang bisa mengatur setiap hal ada waktunya pada waktunya sehingga semuanya mendapat porsi mendapat cinta mendapat kasih sehingga kita hidup dalam keseimbangan ada waktu untuk bekerja ada waktu untuk cari uang tapi ada juga pada waktu juga untuk menikmati yang kita dapatkan kerja-kerja terus sampai nggak sempat menikmati begitu udah kaya sakit-sakitan begitu kaya, duitnya banyak, gak bisa kemana-mana, ya. Tentu ya, masih berguna juga diwariskan, tapi ya, tentu kan kita juga harus menikmati hidup ini. Itulah inspirasi hari ini, sampai jumpa dalam episode selanjutnya. Salam dahsyat, bahagia, luar biasa.